Halo semuanya. Di video kali ini kita akan membahas manfaat buah belimbing untuk kesehatan. Buah belimbing memiliki bentuk yang unik seperti bintang dan biasanya memiliki warna hijau atau kuning. Selain rasanya yang segar dan enak, buah belimbing ternyata juga memiliki banyak manfaat untuk kesehatan kita. Berikut adalah 9 manfaat buah belimbing untuk kesehatan. 1. Menjaga kesehatan pencernaan. Buah belimbing mengandung serat yang tinggi sehingga dapat membantu melancarkan pencernaan kita dan mencegah sembelit. 2. Menurunkan kadar kolesterol. Buah belimbing juga mengandung senyawa polifenol yang dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat dalam tubuh. 3. Menjaga kesehatan jantung. Kandungan kalium pada buah belimbing dapat membantu menjaga kesehatan jantung dan mencegah risiko penyakit kardiovaskular. 4. Menjaga kesehatan mata. Buah belimbing mengandung vitamin A yang baik untuk kesehatan mata kita. Vitamin A dapat membantu mencegah degenerasi makula dan mempertahankan kesehatan retina. 5. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Buah belimbing mengandung vitamin C yang tinggi, sehingga dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan mencegah infeksi. 6. Menjaga kesehatan tulang Kandungan kalsium dan fosfor pada buah belimbing dapat membantu menjaga kesehatan tulang dan mencegah osteoporosis. 7. Menjaga kesehatan kulit Buah belimbing mengandung antioksidan yang tinggi. Sehingga dapat membantu menjaga kesehatan kulit kita dan mencegah kerusakan akibat radikal bebas. 8. Menjaga kesehatan ginjal Buah belimbing juga mengandung senyawa asam oksalat yang dapat membantu menjaga kesehatan ginjal dan mencegah pembentukan batu ginjal. 9. Meningkatkan Metabolisme Kandungan vitamin B kompleks pada buah belimbing dapat membantu meningkatkan metabolisme tubuh dan membantu mengubah makanan menjadi energi. Itulah 9 manfaat buah belimbing untuk kesehatan yang dapat kita dapatkan. Jangan lupa untuk mengonsumsinya secara teratur untuk mendapatkan manfaat yang optimal. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini untuk video menarik lainnya.